Sulia, ajailah. Semua so, yang semuanya, satu request, so, so saya so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 Terima kasih sekali buat mengobrol sosialnya ya. Terima kasih sekian bareng itu di sini.